sih belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Penesha official Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alice Motion lagi guys. ya Nah, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Recorder Musik Pro. Oke okay guys, itu preset pertama, lanjut ke preset yang kedua. Ya, ah. uh. ya, ya, ya, Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga. Mari kita Mari kita oke guys selanjutnya ke versi yang keempat oke lanjut ke versi yang kelima DJ Oke lanjut ke presiden yang ke-6 Dan siapnya, <mu Character diode> <makal escape> Akan aku bangunkan semuanya Oke lanjut ke presiden yang ke-7 Tani Tani, Tani ke lanjut ke versi yang ke-8 hadir hadir Remax Oke, lanjut ke presset yang ke-9 mahabnya Ke ke okay, lanjut ke yang ke-10 oke lanjut ke preset yang ke-11 guys Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-13. Oke lanjut ke versi yang ke-14 Kenapa jantung kamu berdetak? Kalau nggak berdetak aku ya pernah kotak. Oke lanjut ke preset yang ke-15 Oke lanjut ke preset yang ke-16 Udahlah coy, kita maju Salah dulu aja Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17